Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, بشكر الله بنعمته اما Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terhindar dari suatu apapun. Diberi kesehatan agar kita semua tetap fit dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Bapak, ibu, dan teman-teman semua, sebagaimana kita tahu, dalam dua tahun terakhir ini, negara kita tercinta Indonesia diserang oleh wabah yang bernama coronavirus. You know that Wabah ini sangat-sangat merugikan banyak-banyak pihak Terutama siapa? Ya, kita pelajar Kita selama ini tidak bisa pergi ke sekolah Tidak bisa menimba ilmu dengan baik Apalagi gerak-gerik kita sangat-sangat terbatas. Untuk mencegah Supaya si corona ini tidak tertular ke kita, kita harus rajin menjaga diri dan membersihkan diri. Dengan cara, satu, mencuci tangan dengan sabun. Jangan pakai minyak goreng lo ya. Karena apa? Minyak goreng langka dan mahal. 2 menjaga jarak satu dengan yang lain. Bukan jaga jarak kendaraan lo ya. Tiga, memakai masker kesehatan. Dan bukan mas masker kecantikan Teman-teman semua Di dalam Islam pun telah tertulis Ha'udu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Atutuhurushadrul iman Sodaqallahul adzim Artinya kebersihan itu sebagian dari iman Hadis riwayat muslim Masya Allah Begitu indah Islam kita Ayo teman-teman Siapa yang masih malas malesan Untuk menjaga kebersihan diri Nanti corona menyapa loh. Ayo teman-teman Mulai sekarang Kita gak boleh malas malesan Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Dan memakai masker agar virus corona cepat hilang dari negara kita tercinta ini dan semoga kita bisa kembali menimba ilmu seperti biasa amin amin rabbal alamin bapak ibu guru dan teman teman sekiranya itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini jalan jalan ke kota Mekah cakep ingin sembahyang berlama lama masya Allah Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.